Halo apa kabar kalian semua Pada kesempatan kali ini Aku lagi jalan-jalan Aku lagi ada di Ini dia Dan sekarang kita akan jalan Oke, okay, guys. Oke, um. oke. Okay, okay. Jalan terus, baik. Terus jalan, oke, okay, baik um. Oke okay. um. Terus jalan, oke, okay, oke, okay, oke okay. Lambat amat, lambat ini aduh, baru di menit. Eh <tuh>, uh> halo guys aduh ah, eh belakang sudah 9 menit oke okay. ini um, 15 menitnya uh, 15, 15 menitnya ini 10.000 per orang ini baru berapa menit nih eh oke okay, oke okay, oke okay. belok-belok-belok aduh oke okay, oke okay. huh lurus uh. Uh. 9 menit entar uh, diedit diedit atau berapa menit lah ya belok-belok-belok ayo oke okay, itu kamera itu masih aman nggak ada orang jahat yang mau ambil hp aku oke okay. ya itu kamera masih aman ya kalian masih bisa sayakan dari jauh kan ya berarti masih aman hp nya oke okay. Ayo, putar, putar, ayo Putar, aduh, aduh Putar balik, putar balik Oke, oke, oke Eh, oke Eh, oke bentar sebentar oke okay, oke okay. Oke okay, putar terus putar terus Oke okay, oke okay. sedikit lagi Oke okay, sedikit lagi sampai maju. Oke okay. putar lagi putar lagi. Oke. Okay. Uh uh uh uh uh. uh. Oke okay. sedikit lagi sedikit lagi. Oke. Okay. Oke okay, bagus Bagus sedikit lagi ayo Ayo Oke okay. Oke okay, Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Amin